ada sebuah kabar spesial pastinya bersahabat ya untuk kita semua dari Agung Indosiar. Perhatikan Indosiar mengunggah sebuah postingan baru saja foto Abang L sedang tertidur ya, Masya Allah, gemes banget. Ada sebuah kalimat juga nih yang dituliskan oleh Indosiar. Siapa di sini kalau hari Minggu kerjaannya tidur kayak Abang L acung dong katanya tuh, Masya Allah banget ya. Siapa nih yang Hari Minggu kerjanya tidur kayak Bang El. Kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan banget ya dari para fans. Ya ini dari akun Delvina atas Kleslar yang hari Minggu tetap kerja cungkan jempol kaki katanya tuh. Wow, haruskah mengacungkan jempol kaki? Aduh ada ada aja persahabat ya cute banget nih para fans. Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ada sebuah kabar spesial juga nih, boleh banget, Masya Allah. Baby Leslor lihatnya gitu aman katanya tuh. Gemas pastinya pengen sekali nyubit pipinya yang gemoy. Mudah-mudahan selalu sehat buat Abang El si embul pipinya makin embul banget ya Abang El. Mudah-mudahan menjadi nak soleh, anak cerdas dan anak yang membanggakan. Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat lesla Dan dari, dari akun Cahaya Nasr Indah 8. Masya Allah, Tabarakallah, Abang L, ekspresinya kayak Papa Bilar katanya tuh Ada juga komentar lain dari akun Instagram 2507 Noi, Masya Allah, Abang, buat muka apa tuh sihat sihat ya anak baik, soleh, hebat, kuat, amin Masya Allah banget ya Support yang terbaik nih dari fans Leslar Mudah-mudahan doa-doa baiknya diijabah Dan Abang Bilar menjadi anak yang sehat Anak yang soleh dan anak yang cerdas Berikutnya ada sebuah kabar terbaru yang kita dapatkan di siang hari ini Perhatikan diunggang terbaru dokter Nana Yang barusnya mengunggah sebuah postingan bersama Leslie Kejora Mama Kejora dan dokter Puspa serta ada Abang L Wow ternyata lagi kontrol ya Baby L ke dokter Nana dan dokter Puspa Masya Allah banget Ada sebuah kalimat kalian juga yang dituliskan di postingan ini Saatnya cek up pasca melahirkan sekaligus diskusi lanjutan tentang alat kontrasepsi atau KB Yo, bunda-bunda hebat, jangan lupa kontrol pasca bersalin dan berkabe ya Diskusikan bersama suami kira-kira mau punya anak berapa Supaya bisa diatur jarak kelahiran anak-anaknya Dan pertimbangan usia terakhir si ibu untuk hamil dan melahirkan agar sehat Anak dan ibunya juga Sehat-sehat selalu ya Bunda Lesti Kejora Dan Abang El serta Nin Mama Kejora wah wow, Masya Allah banget ya Pas melahirkan Bunda Lesti lagi Check up persahabat ya Mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu untuk idola Kesayangan kita di postingan ini pun tentunya ada sebuah kalimat komentar Yang diberikan oleh Bunda Lesti Mengatakan Mami Sambil diberikan love hitam ya Untuk dokter Nana Alhamdulillah Tentunya kita patut berterima kasih juga Kepada dokter Nana yang sudah membantu Proses lahiran Bunda Lesti Dan Alhamdulillah Abang L Lahir dengan selamat, sehat Tanpa satu perang apapun Masya Allah bahagia pasti untuk fans sejati yang sudah menantikan kebahagiaan ini Kita lihat juga keunggahan berikutnya prosahabat. Kita mampir ke passionnya abang Ella Gini persahabat yang simak baik-baik Ini baju yang dipakai ketika digendong oleh dokter Nana Ini si merek Fendi bukan kaleng-kaleng Harganya selangit ya Baju saja dibanderol seharga Rp 7.881.000 362 rupiah Wow 7 juta lebih Prostatet ya harga baju abang Ya eh, masya Allah bajunya si abang Mudah-mudahan saja Berkah barokah dan lancar terus rezekinya Amin ya robbal alamin Kita masih menunggu kejutan Baik kabar bahagia dan curiga vitamin terbaru selanjutnya